Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zaki Al-Farizi Saya dari TKB 3 Dan saya bakal membaca doa no berbuka puasa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasum tu amantu, kah aman tu ala aktor tu Hiromatika ya